Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dijauhkan dari segala bahaya malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke okay, guys, di sini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian. Sudah lama saya nggak reaction pasal Ustadz Auni Muhammad. Dan di sini ada requestan daripada kawan-kawan sekalian yaitu tujuan besar mereka cipta assassination karakter kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz Auni Muhammad. Oke. Okay. Daripada channel Tazkira Ustadz alhamdulillah daripada channel Tazkira Ustadz ini mengizinkan saya untuk di react videonya dan saya juga sudah meminta izin kepada beliau dan silahkan cak silahkan untuk uh, disebarkan macam tuh dan alhamdulillah jadi langsung saja guys kita play videonya let's go alright sudah lama nggak dengerin ceramah Ustadz Awni Muhammad ya eh? jadi kesesatan dah berlangsung di Parsi macam mana adanya agama Zarathushtra. Agama Zoroaster. Adanya Tuhan kegelapan, Tuhan cahaya. Okay. Adanya Ahura Mazda, Tuhan cahaya, adanya Ahriman, Tuhan kegelapan. Kadang-kadang duk berlawan dua tenaga cahaya dan gelap. Kemudian penyembahan-penyembahan berunsurkan kepada api, Majusi tersesat. Ah Majusi ya. Bila hak tersesat dia jadi payah sebab apa? sebab mereka dah ada keyakinan yang dikrit keyakinan ni konkret keyakinan ni mampang yang dah dimasukkan sejak awal dalam pemikiran dan akidah serta percayaan mereka mm -hmm. mari saja hak lain dengan apa yang mereka percaya ni, mereka akan tolak aku okay. sesak orang sesak ni dia dah pegang satu benda yang kukuh hak ni aku pegang, hak ni aku terima hak ni aku percaya Islam macam ni. Oh, lagu tu ke? okey okey. Okay. Sebenarnya macam ni. Oh, saya tak tahu lagu tu. Mudah kan tuan-tuan? Mudah, mudah. Mudah. tak, tak tahu. Tak Tapi hak dah ada pegangan. Betul tu. Si. Dia telah dimasukkan disuntikkan. Dia kemas dah benda tu jadi payah. Bukan kata tak berdegil, bukan kata tak boleh tertolak boleh. Sukar tapi Allah letak jazirah ar ni sifat yang berbeza dengan ketamadunan Byzantium Timur, Romawi dan Parsi mm -hmm. tapi orang-orang yang macam ni lah nak dibentuk, bahan-bahan mentah yang masih asli, nak diacuankan akhirnya daripada sebuah tempat yang janggal yang tak dikenali yang kurang ternama akhirnya tempat ini berjaya melahirkan ketamadunan yang cukup hebat hasil apa? Tarbiah dan pendidikan Rasulullah Menghasilkan manusia-manusia yang tadi Yang suka minum arak Sudah meninggalkan amalan tersebut Yang suka menipu Telah meninggalkan kebiasaan tersebut Yang suka berjudi Juga telah berhenti berjudi Yang suka bunuh anak perempuan Mereka dah habiskan dan tamatkan kisah tersebut Dalam Betul. kehidupan dan adat mereka yang suka fanatik suku-suku mereka dah habiskan itu dengan persaudaraan antara muhajirin dan ansar. Hebat. Rumusan yang di sini ialah mengubati unsur-unsur kebodohan lebih susah dan sukar untuk mengubati unsur-unsur penyimpangan dan kesesatan. Hmm. Uih, janji tadi 9.30 berhenti. Tak apalah. Tak apa Tak apa lah Boleh tak Boleh kata Imam Tak Imam rasa boleh dalam tegak ni saya tak berapa kemal <laughs> Boleh Bukan di sini, di sini Ponggau Ok Yang ketiga Kepribadian yang mulia adalah modal Tiket dakwah Nabi nak berdakwah, apakah modal dan tiket yang akan digunakan untuk meraih kepercayaan masyarakat? Mhm. Mm ini penting untuk kita guna hari ini. Apa modal yang mana benda kita nak dakwah ni boleh meraih kepercayaan masyarakat? Betul, sib. Sebab benda yang Nabi nak bawa ni walaupun betul dan baik, tapi dia mencabar dua unsur utama di dalam kebudayaan yang sedia ada. Pertama benda yang Nabi nak bawa ni ialah mengembalikan manusia mengabdi dan menyembah kepada Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Macam nenek moyang dia dulu, Ibrahim dan Ismail. Tetapi yang terhalang kerana sekarang mereka dah terjebak dengan penyembahan kepada patung-patung idola-idola dan berhala tadi. Dan ini memungkinkan akan keluarnya penafian dan penolakan nak bersihkan unsur-unsur keberhalaan, nak bersihkan unsur-unsur syirik, mempersekutu dan memperduakan Allah, sukar betul, sangat-sangat ya. sangat sukar dan yang kedua ialah nak memperkenalkan kepada mereka kegairahan mereka menjalani hidup di dunia tanpa batasan hawa nafsu mereka, tak reti baik buruk tak reti hak batin, kerana mereka menyangka hidup sekadar di dunia bila meninggal tidak ada Sana. Mm -hmm. Nak memperkenalkan mereka kepada apa yang dinamakan hari akhirat, hari pengadilan, hari penghisaban di hadapan Allah. Suak mereka hidup dengan kebejatan moral, kebejatan sosial. Nak bawa dua benda ni cukup besar. Betul. Adanya perlawanan-perlawanan yang hebat, resistensi berlaku dalam dua bentuk tadi. Akhirnya apa yang mereka buat terhadap Nabi, yang ni paling dominan di mana-mana. Benda pertama yang mereka buat terhadap Rasulullah ialah assassination character. Pembunuhan character. Kena bunuh character orang yang mulia, kena bunuh character Nabi, kena bunuh character Rasulullah, kena bunuh character Muhammad. Untuk menghilangkan kepercayaan masyarakat pada dia. Oh begitu Yang dia bawa ni benda baik Yang dia bawa ni benda betul Tetapi bila bersalahan dengan adat Bila bersalahan dengan kebudayaan Bila bersalahan dengan tradisi nenek moyang Kontra berlaku Ni apa cerita Muhammad ni Orang yang elok-elok patung tu patung ni patung tu patung ni Dia nak suruh buang nak suruh satu saja Kita hidup happy Sukaria boleh buat tu boleh buat ni Dia duk cerita pula hal akhirat Benda hmm. lepas mati Akhirnya apa? Nabi dituduh Dituduh apa? Orang gila Tak sioman, Otak tak betul Nabi dituduh ni Kita hari ni berdakwah Orang tak panggil lagi ustaz gila Betul Orang panggil ustaz tak betul Ustaz tersilap, ustaz gila Mungkin orang lain je kot Saya tak pernah lagi Ataupun orang pernah tuduh saya gila Tapi saya tak tahu tu je lah Tuan nak anggap gila, gila lah. Tuan anggap sioman siuman lah. Tapi tak mungkin orang gila ramai macam ni. Ya dengar okay. Betul. Baik. Gila. Lepas tu dituduh tukang si... Sihir. Sihir. Nabi dituduh tukang sihir. Tukang tenung. Dukun. Bahkan lebih jauh, ahli syair. Nabi dituduh Sakit. Ada benda lain, jenis jin, jenis hantu, jenis iblis Masuk dalam diri Nabi Nabi tak berpikir dengan baik Nabi duk merapu, duk cakap benda bukan-bukan Ini -bukan. tuduhan Hari selesai videonya So, ya, yeah, pembunuhan karakter guys Dan itu memang banyak sekali terjadi Ketika mereka istilahnya bertentangan dengan adat Dan juga tradisi mereka Sehingga mereka itu tidak, ya yeah, Suatu hal yang sudah biasa, ketika Nabi Muhammad SAW datang dan dirubah semua, maka di situ mereka akan menentangnya, sehingga pembunuhan karakter itu yang dilakukan oleh mereka, sehingga mereka tidak pernah menganggap bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, mereka mengatakan Nabi Muhammad adalah orang yang gila, orang yang ahli sihir, dan... Lain sebagainya So Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Mari kita kuatkan iman kita Cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Karena percaya bahawasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yang akan memberi manfaat kepada kita Memberi syafaat kepada kita di yaumul akhir, Di hari kiamat nanti Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Memberikan syafaat kepada para umat-umatnya maka berbanggalah kita, bahagialah kita, karena kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kita takutkan, kita mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tidak pernah tahu bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terpenting, perbanyaklah salawat kalau kita betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Karena setiap salawat yang kita sampaikan, malaikat akan datang kepada kita dan menyampaikan salawat ini kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang ada di Madinah Al-Menawarah. Maka dari itu teman-teman sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kecintaan kita kepada Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita Ibrahim wa ala ali Ibrahim barik Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Terima kasih telah nonton video ini guys, jangan lupa untuk like, share, comment dan subscribe dengan saya dan juga channel Tazkira Ustadz. Jangan lupa untuk senantiasa share kebaikan-kebaikan ini, share ke sosial media teman-teman sekalian, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Terima kasih, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.